kita mau buat konten, tapi kamera uh, memorinya tinggal jadi kita mau nyari memory card dulu, mudah-mudahan ada ya mau buat konten tapi tinggal bros kurang asem lah ini beginilah kalau resikonya, kalau misalnya kita nggak nyiapin segala sesuatunya bros aku bawa kamera tapi memory card nya tinggal jadi aku mau coba cari di sekitaran Maliboro ini, kira-kira ada nggak ya toko elektronik tapi kayaknya ada, tapi harus ke Malioboro Mall-nya di Malioboro, agak di depan sana kita coba mau ke sana, kira-kira dapat gaya ya memory card-nya aduh pusing, aku pusing mau buat konten malah jadi, nggak jadi, tapi mudah-mudahan bisa jadi, oke okay. aduh oke, okay, kira dapat ah. pengelolaan lagi, pengelolaan lagi <laughs> ya oke okay, bros, tadi aku udah beli memory card-nya itu harganya sekitar 160, 170.000 Itulah kalau misalnya kita nggak mempersiapkan segala sesuatunya dari awal, ya akhirnya jadi kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya mau ngekonten, kalau bisa siapin dulu semua gear-girnya ya. Kalau nggak kayak tadi itu, akhirnya untung aja ada di sini. Jadi aku searching-searching di Google ternyata ada Malioboro Mall Kita ya, udah beri aja di situ. Oke, kita akan coba explore lagi kira-kira suasana di Malioboro terkini itu kayak gimana sih selama masa pandemi. Dan ini kebetulan itu aku datang ke sini tuh di hari Selasa. Dan di hari Selasa ini emang agak sepi. Kemarin aku buat konten tuh di hari, hari Sabtu terlalu crowded. Kenapa ya? Ter, uh, walaupun pandemi, hari Sabtu dan weekend dan week, weekend itu khususnya Malioboro, Yogyakarta itu ter, uh, juga rame dan masih aja ada orang-orang yang datang ke sini. Tapi tetap mem mematuhi protokol kesehatan yang ada di sini. So, kita akan coba muter-muter lagi di sini dan kita akan coba lihat kondisi terkini di Malioboro, Yogyakarta. Enjoy this video, bros. Let's go! Ini salah satu wilayah yang di Jogja itu diperbarui dan udah bagus banget. Kalian bisa lihat dari situasi dulu. Kalau misalnya, kalau kalian pernah kesini, ini dulu kondisi, kondisinya itu gak kayak gini. Sekarang, ke sekarang kondisinya itu udah lebih keren daripada sebelumnya, bros. Nih, kalian bisa lihat di sini tuh kalau malam-malam tuh, anak-anak tuh pada main skateboard dan lalu lintasnya juga sekarang udah, udah satu arah ya. Dulu bisa jalan ke Selokan Mataram. Kalau nggak salah, Jalan Mataram, ke Selokan Mataram, lupa. Itu di sana itu bisa tembus ke arah ah uh, lupa juga ya jalannya. Pokoknya bisa ke sana. Sekarang satu arah langsung ke Jalan Malioboro. Sini juga sekarang udah ada jalan lagi dan Malioboro sekarang keren banget. Teman kalau misalnya mau ke sini, kalian kalau misalnya naik motor, kalau dari sana kalau naik motor bisa langsung ke atas sini nih. Nih, ini tuh parkiran motor luas banget. Kalian masuknya dari sana ya, nanti kalian masuk dari sana, langsung aja naik ke atas, parkir di atas dan di atas juga, spot fotonya bagus banget, kok oke, kita ini dari awal mau masuk ke Jalan Maleburu kita akan jalan lagi ke arah sana kira-kira kondisi Maleburu terkini itu di 2021 itu kayak gimana sih oke, let's go! belum kita main ke Malioboro Yogyakarta, kita singgah dulu ke tempat yang baru banget ini di sekitar Malioboro Jogja, apalagi kalau bukan Kopi Joss Bros. Nah, ini ada salah satu tempat yang baru banget dibuat dan dibangun dan ini tempatnya keren banget, cozy banget, representatif juga dan cocok banget buat teman-teman semuanya kalau mau nongkrong, nongki atau misalnya lagi capek, habis jalan-jalan di Malioboro Yogyakarta, capek kalian bisa singgah ke Kopi Joss ini. Di sini modelnya juga kayak kopi jos yang ada di sekitaran Tugu. Teman-teman juga bisa main ke kopi jos yang ada di sekitaran Tugu karena memang awalnya kopi jos ini banyak kita temukan di sekitaran stasiun Tugu. Ini yang mau nongkrong-nongkrong di sini tuh kalian bisa datang langsung ke Selasar Selasar Marioboro dan di sini tuh tempatnya cukup murah, Bros. Tempatnya juga keren, kalian bisa lihat skill wise. Keren banget tempatnya, Bos. Nah, buat kalian teman-teman datang ke sini, pokoknya deket banget dari tempat Malioboro Jadi kalau misalnya kalian habis capek jalan-jalan ke Malioboro Dari 0KM sampai dengan Malioboro titik awal itu, kan bisa mampir ke sini Tempat itu cozy banget buat teman-teman semua yang pengen main-main ke Malioboro Tapi pengen nyantai juga dan pengen ngopi-ngopi bareng teman-teman <tuh> Pokoknya kalau kalian ke sini itu nggak akan ada habis-habisnya Ada aja tempat-tempat baru yang misalnya kalian bisa datangi ke Yogyakarta Khususnya ke Malioboro, Yogyakarta kita akan coba muter-muter lagi, masih banyak tempat-tempat yang menarik lagi di Malioboro, Yogyakarta, di masa pandemi kayak gini. Langsung aja kita ke tempat lainnya. Mantap. buat kalian yang mau datang ke Jogja kalian juga jangan lupa pakai masker dan segala bentuk perlengkapan protokol yang diberlakukan di sekitar Malioboro Jogja supaya nanti kalian sudah datang ke sini itu aman dan gak ada gak ada peringatan apapun oke okay, aku cuma ingetin aja jangan lupa pakai masker kalau bisa bawa hand sanitizer oke okay? mantap kamu tahu ini pohon apa ini pohon apa ini namanya pohon Asam. pohon putri malu pohon asem Putri malu loh. Ah semua ini buahnya tuh buah asam. Mana asamnya? Coba awas. Oh iya. Kamu kok bisa tahu? Bawa. Kok bisa? Kok ya, bisa lah, tahu? Oleh emang buahnya buah asam. Sampai gitu. aja. <Sess> kualitasnya bagus. kalian bisa kunjungi aja di Shopee-nya Brandable Society, bros. di sana menjual berbagai macam barang-barang uh, import yang kualitasnya oke okay banget dan juga kekinian. dan kalian bisa beli di sana dan kalian, kalian bisa langsung aja ke Shopee-nya atau kalian ketik kayak di bawah ini Brandable Society. kalian datang ke sana banyak promo menarik dan banyak diskon menarik di sana. kebetulan itu toko sendiri ya sekali-kali promosi lah diplongkan. Jangan lupa kalian beli ya. Kalau udah beli, jangan lupa DM aku di Instagram, jangan lupa Thank you. Oke, okay, Bros. Ini yang udah di 0 km Jogja Jakarta. Ya, inilah situasi 0 km Yogyakarta, Ternyata belum buka. Dan aku masih nggak bisa ngasih tahu kalian uh, situasi di sekitar 0 km Yogyakarta, Jakarta. Di sini tempatnya lumayan keren, tapi di sini udah ditutup, Bros. Dulu sekitar 2019-2020 ini masih dibuka. Karena di sini dulu teman-teman prankster-prankster Jogja sering melakukan aksinya untuk nge-prank orang-orang yang ada di sini. Jangan juga udah ditutup, kalian bisa lihat. Kenapa ya, karena supaya nggak ada kerumunan-kerumunan yang ada di sekitar ya, sekitaran KM Yogyakarta. Dan anak-anak skateboard dulu tuh sering banget main skateboardan di situ tuh. Di situ tuh sering main skateboard, di sini yang anak-anak nge-prank, tapi ini udah ditutup. Kalau misalnya kalian kesini ya, kalian nggak bisa lagi duduk-duduk di sini. Kalian bisa duduk-duduk di sekitaran-sekitaran seputaran sini aja. ya, gimana situasinya? Di 0KM Yogyakarta. Mantul. Oke okay, Bros, karena bentar lagi mau buka puasa di sini, kita mau akhiri dulu video ini ya Bros ya. Pokoknya thank you udah nonton video ini dan makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kalau kalian senang jangan lupa juga share. Thank you for watching this video. Jangan terus bahagia karena bahagia kita yang ciptakan. Aku Zawon Wianja, sampai jumpa di next video. See you, bye-bye.